Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa an la wa la wa rasuluhu sallallahu alaihi wa, ala alihi wa, wa salam. subhanahu wa ta'ala yang pertama saya sangat berbahagia Tentunya setelah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan berselawat untuk Nabi kita Muhammad ala salatu Saya sangat berbahagia bisa uh, bertemu Dan mengunjungi Saudara-saudara saya di tempat ini Pondok pesantren As-Sunnah Kaniye Kabupaten Sidrap. Di sini ada beberapa Adik-adik saya, para santri, anak-anak saya Yang tentunya e, kita ketahui Mereka sedang dalam proses mempelajari Agama Allah subhanahu wa ta'ala Ya dan tentunya itu sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Maka kita mengucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah anak-anak tersebut yang meninggalkan kedua orang tuanya, meninggalkan kampungnya untuk datang ke tempat ini. Ya, keperjalanannya lumayan. Saya lewat sawah-sawah, yang ya lumayan lah ya. Ini merupakan sebuah kenikmatan adik-adik kita, anak anak kita bisa belajar di sini, mempelajari Al-Quran, ya, dan mempelajari sunnah Nabi ﷺ, mempelajari hadis dengan bimbingan para guru-guru mereka, ustadz-ustadz mereka. Hafidahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga ustadz ustadz kita di tempat ini ya Dan juga para pembina dari ustadz ustadz kita di Kabupaten Sidrap secara umum kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum Oleh karena itu Sangat layak kita membahas sebuah pembahasan ya Dari kitab warathatul anbiya' Intinya nggak bisa selesai satu kali, kita akan lanjutkan terus pembahasan ini. Warahatul Ambia, ya, warisan para Nabi, dan ini berdasarkan hadis Nabi Wasallam Rasulullah Wasallam bersabda, "Al ulama warahatul ambia," ya. para ulama adalah pewaris para Nabi. Wal anbiya lam yuwarrisudina ran dan para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak innamawarratsul ilma mereka hanya mewariskan ilmu ilmu agama faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir siapa yang mengambil ilmu dari mereka maka sungguh orang itu telah mengambil warisan yang banyak maka warasatul anbiya para ulama di sini kita lihat akan dijelaskan tentang ilmu dan tentang ulama supaya anak-anakku semua semakin bersemangat di dalam menuntut ilmu dan apa yang dilakukan adalah suatu kemuliaan apa yang dilakukan adalah suatu perjuangan yang terus akan diingat oleh generasi-generasi setelahnya sebagaimana kita mengingat para ulama kita yang mempelajari ilmu agama dengan susah payah dengan pengorbanan yang tidak terhitung, harta yang tidak terhitung, air mata yang mengucur, ya, dan peluh yang membasahi mereka dalam rangka untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Maka kami sebagai orang tua menitipkan generasi ini, anak-anak ini kepada para ustadz, pada para guru yang ada di pondok ini. Untuk dibimbing, dibina Dan digembleng sehingga mereka Menjadi anak-anak yang akan Melanjutkan perjuangan guru-guru mereka Para ustadz mereka Di dalam menyampaikan ilmu agama Di tengah masyarakat Di dalam menjelaskan tentang Kebenaran Dan menyampaikan tentang Pokok-pokok uh, Pemahaman Ahlu sunnah wal jamaah Sebagai Suatu Ya. Sebagai suatu kewajiban bagi setiap muslim. Ya. Kita langsung saya baca muqaddimah. Insyaallah enggak lama. Muqaddimah dari buku ini disebutkan alhamdulillahillazi ja'ala fi kulli fatratin minar rusul baqiya min ahli al-ilm. sampai sekarang ini Aturan itu mengajak orang kepada kebenaran ketika mereka tersesat. Bagaimana kalau kita kami ketika mereka? Karena petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu yeah. alaihi wasallam. Ya. Tapi itu yang pertama disebutkan. Wasbiruna minhum alal adzam dan mereka bersabar atas gangguan dari orang-orang yang mereka dakwai. Ini para ulama melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad ala sallallahu wasallam. Bagaimana Nabi ala sallallahu wasallam betul-betul terlihat kesabaran beliau ketika beliau berdakwah. Perhatikan ketika beliau berdakwah di Taif. Taif ya, hmm. jadi waktu itu Nabi ﷺ ketika di Taif ingin mengajak orang-orang Taif hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kesyirikan. Tapi apa yang beliau dapatkan? Beliau malah dilempari batu, dikejar-kejar beliau. Beliau lari di semak-semak korma. Bisa diperhatikan, bisa dibayangkan bagaimana nasibnya Nabi pada saat itu, bagaimana kondisi Rasulullah pada saat itu. Dan batu-batu itu ada yang mengenai wajah beliau. Ada mengenai tubuh beliau. Sampai disebutkan, wajah dan tubuh beliau mengeluarkan darah. Itulah da'wah. Dan itulah yang dilakukan ulama. Bersabar mereka. karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama adalah pewarisnya para nabi. Maka mereka akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh para nabi. Walaupun tentunya... Gangguan yang menimpa para ulama tidak akan lebih besar daripada gangguan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya, fal amsal fal amsal, thumma al fal amsal. Sesungguhnya cobaan yang paling berat yang Allah berikan adalah kepada para nabi. Kepada para nabi. Kemudian kepada orang yang semisal dengan mereka Kemudian kepada orang yang semisal lagi dengan mereka Jadi semakin kita mengikuti jalan Rasulullah Maka semakin besar tantangannya Jadi apa yang adik-adik semua Anak-anakku semua sekarang alami Itu dialami juga oleh ustaz-ustaz kita dulu Bagaimana mereka belajar di pondok Dengan kesulitan Kadang makanan ada, kadang tidak ada Kadang makanannya kita suka, kadang kita tidak suka Kadang kita mandi antri masya Allah. Di sini antri tidak? Antri juga. Bikinkan lagi, ya? Yeah. <laughs> ada ji insya Allah. Cuma tunggu waktu saja, ya? Yeah. Ya seperti itulah orang belajar. Kadang belajar malam karena besoknya mau ulangan. Kadang besoknya mau store hafalan. malamnya harus menghafal. Padahal masya Allah pusing lagi pikirkan uang bulanan belum ada. Ya, mau pikirkan seperti itu harus menghafal lagi. Pusing. Dialami guru kita, ustaz-ustaz kita dulu ketika masih mondok. Maka sekali-kali tanya ustaz, ceritakan bagaimana waktu mereka mondok supaya kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Barakallahu fikum. Nah, para ulama itu juga yang mereka alami. Jadi ketika menjadi seorang santri kemudian bersabar di dalam menempuh pelajaran di pondok pesantren. Lalu kemudian bersabar di dalam menghadapi segala kondisi. Nanti ketika berdakwah juga bisa bersabar. Ya, ada yang ustadz mungkin lagi belajar, tiba-tiba seng masjid bunyi, ya, karena hujan, tapi karena dilempari batu, itu biasa. Terjadi yang seperti itu. Terjadi yang seperti itu. Tiba-tiba diusir, itu biasa. Ya, tiba-tiba tidak boleh sudah dijadwalkan, tiba-tiba dibatalkan, itu biasa. Maka santri, ya, barakallahu fikum, ndaklah bersabar. Latihan bersabar sejak sekarang. Latihan bersabar sejak sekarang. Jadi para ulama kita, yasbiruna minhum alal adha. Mereka bersabar terhadap gangguan orang-orang yang mereka dakwai. Dan memang harus bersabar. Watawa sobil haqqi, watawa sobil sabar. ndaklah. Kalian saling nasihat menasihati di dalam kebenaran Dan nasihat menasihati dengan kesabaran Artinya orang yang ingin mendakwahkan kebenaran Harus Mereka juga bersabar Bersabar bagi orang yang menyampaikan Karena tidak semua yang disampaikan Diterima oleh orang Dan bersabar bagi orang yang Mendapat penyampaian ilmu Karena dia yang dalam kondisi Dinasehati Harus banyak bersabar Kemudian Yuhyunah Al -mauta. Mereka menghidupkan orang-orang yang telah mati Dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala Mati di sini bukan orang meninggal Kalian bacakan Al-Quran nanti dia berdiri hidup Bukan Tapi mati di sini maksudnya Orang yang mati hatinya Kalau orang mati hatinya Sama saja mati jasadnya Tidak ada manfaatnya orang seperti itu Tidak ada lagi manfaatnya orang seperti itu Ya Manusia kalau sudah mati hatinya tak ada manfaatnya. Inti manusia adalah pada hatinya. Nabi saw bersabda: "Fainna fil jasadiy mudghah idha saluhat, saluhah jasadukullo, wa idha fasadat, fasada jasadukullo. Sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, maka akan baik jasadnya, amalannya. Kalau dagingnya rusak, rusak juga jasadnya." ala wahyal qalbu ketahuilah segumpal daging itu adalah hati kalau hati sudah rusak sama saja kualitas seorang manusia terletak pada hatinya walaupun kita cacat tapi kalau hati kita baik ditempa dengan Al-Quran dan Sunnah ditempa dengan ilmu maka itu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang sehat tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah hati maka inilah para ulama kita. Mereka menghidupkan orang-orang yang mati hatinya dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu ruh. Wakahdali ka wahyina ruhan min amrina, makun taat dari malkitab wamal wamal iman wamal alkitab. Demikianlah kami wahyukan kepada Engkau wahai Muhammad ruh, ruhan min amrina, ruh dari kami. Allah mewahyukan Al-Quran, tapi Allah istilahkan dengan ruh kan Al-Quran itu salah satu ya uh, faedahnya adalah menghidupkan hati yang telah mati. Makanya kalau kita ada masalah dengan hati, baca Al-Quran. Kalau kita ada masalah dengan hati, baca Al-Quran. Maka anak-anak semua yang tiap hari baca Al-Quran, ya ini harusnya tidak ada masalah dengan hatinya. Kalau dia benar-benar ikhlas di dalam membacanya, mempelajarinya, harusnya tidak ada masalah dengan hatinya. Barakallahu fikum. Nah itulah para ulama. Ya itulah para ulama. Taib, wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ummah. Dan mereka ya dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang buta bisa melihat. Maksudnya apa apa yang buta? Hatinya. Hatinya buta. Jadi manusia itu terletak hatinya. Kalau hatinya buta sama saja orang yang buta. Sama saja orangnya buta Ya Baik Itulah Kedudukan hati Itulah kedudukan hati Ya Jadi mereka menghidupkan Dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala Orang-orang yang buta Itulah tugas ulama Menjadikan orang yang buta hatinya Tidak memahami mana Quran, mana sunnah tidak memahami perbedaan antara Tauhid dengan kesyirikan. Ini buta, tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan mana sunnah, mana bid'ah. Tidak bisa membedakan mana ketaatan, mana maksiat. Maka ulama tadi menjelaskan. Ini ketaatan, ini maksiat, ini sunnah, ini bid'ah. Ini Tauhid, ini kesyirikan. Dijelaskan oleh para ulama. Dari mana kita tahu ini sunnah, ini bid'ah? Coba, dari mana? Dari belajar kan? Antum semua tahu, dari belajar. Kalau tidak belajar, tidak tahu. Ya. Tidak tahu dia. Oleh karena itu barakallahu fikum. Perhatikan. Ya. Betapa Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan nikmat kepada kita. Dengan adanya para ulama. Dengan adanya para. Para ulama. Wa kam. Kotilin li iblis. Kot ahyauhu. Betapa banyak. Orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis. Mereka hidupkan kembali. Maksudnya mereka yang telah dibunuh hatinya dimatikan hatinya oleh iblis dengan berbagai macam cara iblis ya dengan berbagai macam cara iblis mendatangi dari depan mendatangi dari belakang mendatangi dari dari samping kanan mendatangi dari samping kiri untuk menyesatkan manusia untuk menyesatkan manusia tetapi para ulama menghidupkan lagi mereka betapa banyak orang seperti itu sudah tidak ada tujuan hidup. Sudah ada tidak, tidak ada tujuan hidup. Salat sudah ditinggalkan. Tiap hari melakukan maksiat. Minum minuman keras sudah biasa. Ya. Melihat perkara-perkara maksiat itu hal yang lumrah. Kemudian ada ulama yang menjelaskan kepada mereka. Ada guru-guru ustadz ustadz yang menjelaskan kepada mereka. Akhirnya pun mereka paham. Oh ini boleh ini tidak boleh. Tapi setiap hari berkecimpung dengan harta riba. Harta-harta yang diharamkan Allah. Kemudian dijelaskan kepada mereka. Mereka meninggalkan perkara-perkara riba Itu ulama tugasnya. Itulah ulama. Kalau kalian mendapatkan seorang guru yang seperti itu. Maka kalian adalah orang yang paling beruntung. Diarahkan kalian. Ditunjukkan kalian. Kepada kebenaran. Kepada Al-Quran. Kepada sunnah. Dan dijauhkan kalian dari kesesatan. Karena kesesatan... Adalah jurang-jurang neraka yang akan memasukkan kita ke dalam neraka waliyyadubillah. Maka berterima kasihlah kalian kepada guru-guru kalian. Kepada ustaz-ustaz kalian. Guru-guru kalian juga merasakan. Betambah mereka juga ingin pulang kampung. Kalau misalnya kampungnya bukan di sini ya. Ingin pulang kampung. Tapi mereka punya murid-murid yang harus mereka ajar. Maka mereka tetap di tempatnya. Padahal mereka mau sekali pulang kampung. Mungkin mereka mau bisnis. Mereka adalah orang yang pandai berbisnis. Tapi mereka tinggalkan itu. Mereka lebih fokus mengajar. Itu nikmat yang besar. La man la tidak dikatakan orang itu bersyukur kepada Allah. Kalau dia tidak mau berterima kasih kepada manusia. Maka kalian harus sekali kalilah Atau kalau perlu se sesering mungkin. Kalian mendoakan ustaz-ustaz kalian. Mendoakan dengan kebaikan. Ya, mendoakan dengan dengan kebaikan. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga guru-guru kita. Semuanya. Ya, dari kejelekan dan uh, apa namanya, kebinasaan. Semoga mereka senantiasa diarahkan kepada jalan kebaikan. Disadarkan ketika mereka tersalah. Ya, dan diarahkan kepada perkara-perkara yang diridui Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, ya Rabbul Alamin. Nah, kaum muslimin dan muslimah, adik-adik dan anak-anakku, para santri dan calon santri, ini Insya Allah yang lain calon santri ini, ya atau memang sedang jadi santri, santri lepas, ya kadang ada, kadang tidak. Namanya saya lepas, dan kalau talinya hilang lagi tidak ada lagi, kalau talinya dipegang lagi ada lagi. Santri lepas, masya Allah. Tapi santri alhamdulillah, ya cuma hafalannya kadang lupa. ya Barakallahu fikum. Ya, nah. Jadi itulah para ulama kita. Ya, itulah para para ulama kita. Taib. Wa kam man Ya, wa wa kam man ta'uhu hadahu. Betapa banyak orang yang tersesat jalannya, mereka tunjukkan kepada jalan yang benar. Itu ulama. Coba pikir baik-baik, pikir baik-baik. Kalau tidak ada Ustadz yang memperkenalkan kita kebenaran, coba hari ini di mana kita? Mungkin ada yang masih pegang botol. Bukan minum-minum, dia jualan. Tapi tidak belajar agama. Ya, mungkin. Mungkin ada orang yang masih sibuk dengan dunianya, lupa dengan akhirat. Bersyukur kita ada Ustadz. Maka jangan sakiti mereka. Jangan membuat mereka sedih. Tapi jadikan mereka berbahagia. Kalau misalnya Ustaz bilang. Nah kamu hafal satu halaman satu hari. Usahakan bisa. Supaya Ustaz kita bahagia. Ya? Supaya mereka bahagia. Kebahagiaan mereka ketika antum semua. Menjadi santri-santri yang taat. Santri-santri yang rajin ibadah kepada Allah. Santri-santri yang mengikuti aturan-aturan yang ada yang sudah ditetapkan. Menghafal Al-Quran ini dan itu. Antum tidak suruh orang tu antum setiap datang ke sini bawa oleh-oleh pun insyaallah mereka akan bahagia dengan melihat antum-antum semua ini berada di atas kebaikan. Itu membuat mereka tersenyum, itu membuat mereka bertahan. Makanya barakallahu fikum buat mereka tersenyum, buat mereka bahagia. Apakah kebahagiaan para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita ketika murid-muridnya menjadi orang-orang yang soleh. orang-orang yang saleh? Ya. Yeah? Kalau antum pulang ke rumah Kemudian antum tunjukkan bagaimana kesolehan antum taat kepada orang tua, membantu orang tua, betapa bahagianya ustaz kalian. Kenapa mereka bahagia? Mereka dapat pahala dari bimbingan yang sudah mereka berikan kepada antum. Kita ceritanya sekarang ustaz. Karena kalau cerita ulama agak berat ini. Ya, di sekeliling kita banyak ustaz-ustaz insyaallah. Buat mereka bahagia. Ada sebagian santri kalau di pondok masyaallah ya rajin eh, kalau sampai di rumah orang tuanya enggak pernah dibantu enggak pernah ditolong bahkan dia merepotkan orang tua hai tunjukkan sekarang antum tunjukkan bahwa antum adalah anak yang soleh anak yang soleh sampai di rumah bantu orang tua orang tua cuci piring kita bantu cuci piring ya orang tua melipat pakaian kita bantu melipat pakaian enggak usah disuruh nah itu membuat guru-guru kita bahagia Ditelepon gurunya ustadznya sama sama orang tuanya ustadz Jazakallah khairan Ustaz. Anak saya begini-gini. Masya Allah. Senang sekali Ustaz itu kalau dengar seperti itu. Barakallahu fikum. Ya anak, -anak semua ya. Insya Allah ya. Rajin. Semangat. Bukan cuma di pondok, Di rumah juga seperti itu. Karena biasanya kalau santri itu di pondok Rajin memang. Sampai di rumah. Masya Allah. Kelihatan aslinya. <laughs> ya. Kelihatan aslinya. Jadi jangan kasih kelihatan aslita. <laughs> ya. Tun tunjukkan bahawa kalian adalah anak yang soleh. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Jadi para ulama kita, Masya Allah, betapa banyak orang yang tersesat jalannya diberikan hidayah, ditunjukkan. Ditunjukkan kepada jalan yang benar. Maka saya katakan tadi, seandainya kita tidak mendengarkan petunjuk dari para guru kita, sekarang kita di mana? Kita lihat teman-teman kita coba. Bayangkan sekarang, di mana teman-teman kita sekarang? Yang dulu satu bisnis dengan kita. Yang dulu satu sejawat dengan kita. Yang dulu teman main dengan kita. Coba di mana mereka? Orang-orang yang tidak mau mendengarkan dakwah sunnah ini. Di mana mereka? Coba. Ya kan? Antum Masya Allah bahagia Antum. Bahagia. Itu akan nampak ketika Antum melihat ternyata oh teman-teman Antum masih ada yang sampai sekarang belum melaksanakan sholat. Sampai sekarang dia belum bisa membaca Al-Quran. Sampai sekarang dia tidak tahu bagaimana solat yang benar. Jangankan solat yang benar. Solat saya tidak. Siapa yang pertama antum bayangkan? Bayangkan orang pertama yang menunjukkan antum kepada jalan an sunnah wal-jamaah. Bayangkan mereka dan doakan mereka. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Fama <tum> ahsana <tum> Betapa baiknya pengaruh mereka para ulama kepada manusia. Betapa indahnya, baiknya pengaruh mereka. Walaupun mereka kadang dituduh ini, dituduh itu, tetapi mereka, masya Allah, pengaruhnya kita rasakan. Betapa indah dan bagusnya pengaruh mereka. Wa ma akbahah akfarun nasi'alaim dan betapa buruknya, betapa buruknya, ya, pengaruh manusia atas mereka. Artinya balasan orang kepada mereka. Mereka memberikan kebaikan dibalas dengan kejelekan. Ya, makanya barakallahu fikum eh uh, kita senantiasa mendoakan para ulama kita, para ustaz kita semoga senantiasa berada di dalam kebaikan. Ya. Yanfauna an kitabillahi tahriral ghalin. Mereka apa namanya? melawan atau menafikan dari kitab Allah Subhanahu wa taala tahrifnya Orang-orang yang melampaui batas. Jadi, ada orang-orang yang melampaui batas melakukan tahrif. Tahrif itu memalingkan makna Al-Quran. Dipalingkan makna Al-Quran. Maka para ulama' meluruskan, Membantahnya. Inilah tugas nanti kalian, anak-anak semua ya. Kalau sudah besar nanti. Kalian sudah dewasa. Masya Allah. Sudiri so, Ustadz, insya Allah semua. Maka tugas kalian itu tadi. Bagaimana membantah. Orang-orang yang ingin memalingkan mana Al-Quran kepada mana yang tidak benar sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tugas antum semua, dan yang bukan santri pun insya Allah bisa ya terus belajar, karena belajar tidak harus di pondok. Antum bisa belajar di majelis ilmu, antum bisa belajar di masjid-masjid, antum bisa belajar di daurah atau dimanapun, tapi belajar yang paling... Penting yang kalian harus perhatikan Adalah uh, taklim yang dilakukan Secara intensif Jangan cuma semangat ikut daurah saja ya, Tapi yang intensif Ada pelajaran bahasa Arab Intensif, ikut Ada pelajaran baca Quran intensif, ikut Seperti itu, insyaAllah akan ada pengaruhnya Ya Taib Wantihalal mubatilin Ya Wata'wilal jahilin Ya dan uh, apa namanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang yang batil dan takwil orang-orang yang jahil ya takwilnya orang-orang yang jahil Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi sallam semoga selawat dan salam atas manusia yang paling mulia Ya Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kemudian disebutkan ke nama ba'd, "Falam mahujrul ilmu syar'iy ilman wa ta'alluman." Ketika ilmu syar'i dijauhi, ketika ilmu syar'i dijauhi, baik ilmunya maupun pelajarannya dijauhi, Majlis-majlisnya, ta'limnya Ya, wa dha'afat nasi dan ketika semangat manusia di dalam mempelajarinya di dalam mengamalkannya di dalam mendakwahkannya itu menjadi lemah. Wa qasurat dunas Ya, dan melemah langkah-langkah mereka. Ta'tab jum'at atraf min sabbin wa jihadin ulama'ina. Fitolah bil ilmi maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa mengumpulkan kesabaran dan jihad para ulama kita di dalam menuntut ilmu. Jadi ada orang-orang yang memang tidak ada semangat di dalam belajar, tapi ada sebagian orang yang Allah berikan kepada mereka semangat kesabaran untuk mempelajari ilmu syar'i. I. Jadi ilmu syar'i ini tertolong ter, ter tersebar tidak semua orang semangat belajar betul atau betul ini. Ya, tidak semua orang semangat belajar. Belajar itu menjenuhkan, belajar itu membosankan memang. Tidak semua orang semangat. Tapi bagi orang-orang yang Allah berikan semangat, belajar itu mengasihkan, belajar itu menyenangkan. Mereka bahkan tidak bisa hidup tanpa belajar agama. Tapi ada sebagian orang yang memang tidak mau belajar. Ya, tayib. oleh karena itu Barakallahu fikum di tengah-tengah ketika ilmu syar'i dijauhi. Kalau ada seorang yang Pergi melamar misalnya. Bukan yang ditanyakan. Masalah ilmunya. Yang ditanyakan misalnya. Kamu kerja apa? Kan gitu. Berapa uang panainya nah. Itu yang ditanyakan. Atau siapa orang tuamu? Dan seterusnya. Masalah ilmu nggak ditanyakan. Masalah ilmu tidak ditanyakan. Ini menunjukkan kelemahan manusia. Semangat manusia di dalam memperhatikan ilmu agama. Padahal yang memperbaiki masyarakat adalah. Ilmu agama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu agama tersebar di mana-mana akan bagus kondisi masyarakat. Maka sekarang kita kalau mau ditanya, apa yang memperbaiki umat, apa yang memperbaiki masyarakat, apa yang memperbaiki sebuah negeri? Tersebarnya ilmu agama. Tersebarnya ilmu agama. Dengan tersebarnya ilmu agama, para pedagang akan menjadi pedagang yang baik. Dengan tersebarnya ilmu Dengan tersebarnya ilmu agama, pemerintah menjadi pemerintah yang baik, rakyat akan menjadi yang baik. Kalau misalnya curang, ya karyawan-karyawan kerja di perusahaan-perusahaan atau eh, apa namanya keburukan di sebuah negara. Jadi tidak ada jalan lain untuk memper kita ini kecuali dengan menyebarkan ilmu agama di tengah masyarakat kita dan itu membuat banyak yang memahami agama kemudian mereka menyebar menyampaikan ilmu agama di masjid-masjid di kantor-kantor, di sekolah-sekolah di pasar Gimana caranya menyebarkan ilmu kita tahu mana perdagangan yang boleh, mana tidak boleh mana curang dan kepada teman-teman Ya paham agama, ya sebarkan kebaikan di lingkungan dia, orang-orang pebisnis. makanya sekarang dakwah itu macam-macam, ada yang suka hobi dengan ini misalnya A, maka dakwah dimasuki dengan hobi A tadi, nah, bikin komunitas hobi A, di situ kemudian menyampaikan ilmu agama dikumpulkan mereka orang-orang yang satu hobi semua, masyaAllah, ya, maka muncul sekarang macam-macam, ya, yang suka sepeda dikumpulkan semua yang suka sepeda, ya kan, nah, kemudian naik sepeda dulu. Pas istirahat di satu tempat, ah ceramah. duduk semua. Sepedanya di parkir. Selesai taklim, sepedanya hilang. <laughs> ya ditahan, semua. Ada gitu kan? Itu. Ini menunjukkan bahwa strategi dakwah sekarang lewat itu. Apa yang dia suka? Suka mancing. Mana yang mancing sini? Ha. Bikin pemancing cinta sunnah misalnya. Ha. Kemudian dari situ disampaikan tentang dakwah. Ada yang suka futsal. Yang kemarin kasih gol yang menyebabkan eh, Sidrap menang gitu ya. Nah, <tuh>. itu. Suka futsal dia, di tempat futsal dia kumpulkan orang-orang yang suka futsal di situ, sampaikan lagi dakwah. Ih, bagus kalau begini-gini, diajak taklim. Itulah strategi. Jadi sebenarnya semua bisa punya andil dalam dakwah ini. Semua bisa punya andil dalam dakwah ini. Barakallahu fikum. Nah ini menunjukkan bahwa kita ada perhatian dengan ilmu agama Dan harus dipahami negeri ini sekali lagi Kalau saya, saya pribadi melihat ya Dan saya yakin banyak yang berpendapat seperti itu Negeri ini akan jadi baik ketika ilmu agama tersebar di mana-mana Kalau ilmu agama tidak tersebar di mana-mana Banyak orang tidak paham agama Maka negeri ini tidak akan maksimal Bahkan banyak kekurangan-kekurangan yang terjadi maka memasukkan ilmu agama di setiap tempat kita Kalau kita kerja apapun Maka insya Allah akan memberikan kebaikan Maka lakukan yang bisa antum lakukan Ya, lakukan yang bisa antum lakukan Yang di pasar kerja Usahakan orang-orang di pasar kenal agama Yang di kantor kerja Usahakan orang-orang di kantor kenal agama Yang punya perusahaan Karyawan-karyawannya dikumpulkan Kasih talim khusus untuk mereka Ya, bukan pencitraan Tapi ini kebutuhan kebutuhan untuk semuanya. Barakallahu fikum. Nah itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ulama-ulama kita punya kesabaran, punya semangat di dalam menuntut ilmu agama. Di sebagian lain orang-orang tidak ada perhatian dengan ilmu agama. Ilmu agama ta'in. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang bahwa buku ini adalah uh, bagian dari sebuah buku yang berjudul Ainana hum minhaula Artinya di mana posisi kita dibanding dengan mereka Itu para ulama kita Baik Kemudian kita langsung saja masuk kepada isi buku ini Kita masuk ke muqaddimah buku ini Tadi pengantarnya Sekarang masuk ke marhol pengantar dari buku ini disebutkan Kita sekarang akan mulai berbicara tentang Keutamaan ilmu agama Supaya kita tahu dan kita semangat untuk belajar Kenapa harus belajar Jadi kita tidak peduli apakah hujan angin apa semua kalau ada talim datang dari istilahnya hujan itu tidak menghalangi ya membasahi jadi kita kalau hujan tetap saya datang ada payung ada motor ada apa mantel ya ada mobil datang karena ilmu agama ilmu agama itu sendiri punya keutamaan yang luar biasa mungkin antum semua sudah paham tapi kita akan ulang lagi supaya antum semakin bersemangat di dalam Menuntut ilmu agama. Sekali lagi, di tempat masing-masing. Yang di pondok, ya di pondok. Yang di tempat kerja, ya tempat kerja. Kalau misalnya antum kerja di tempat orang-orang yang tidak paham agama, antum yang usulkan. Pak, bagaimana kalau kita adakan taklim? Bagaimana kalau kita adakan pengajian? Bagaimana kalau kita adakan majelis taklim? Saya lihat ini, Pak, pegawai-pegawai kita. Banyak yang kadang belum waktunya pulang, sudah pulang, Pak. Kayaknya penting kita adakan ini pengajian. nah Masuk di situ. Oh iya, betul juga itu. Ya? Kamu yang cari ustaznya Kita cari ustaz Begitu caranya masuk Jangan dibiarkan kesempatan Manfaatkan kesempatan sekecil apapun itu Ya, Jangan seperti orang-orang yang mengikuti kejelekan Yang Nabi mengatakan bi mankana shibran wa Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian Orang-orang sebelum Kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan masuk ke dalamnya. Tapi mengikuti kejelekan. Mengikuti kejelekan. Maka para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasarok? Maka kata Nabi Fongan, siapa lagi kalau bukan mereka? Kita mengikuti kejelekan. Sampai mau masuk ke lubang biawak yang kecil, kita akan masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan sangat kuat sekali ikutannya sangat kuat sekali ikutannya ya, baik oleh karena itu mereka berusaha untuk masuk, untuk ikut nah kita dalam kebaikan sekecil apapun peluang, manfaatkan bukan kita yang cerama ya? bukan kita yang ee, menyampaikan ilmu tapi kita punya usaha untuk menjadikan kegiatan itu ada maka kita dapat pahala dari situ Barakallahu fikum. Nah, disebutkan di sini. Laqada'athnallahu azza Wajalla jalla alal ilmi wa ahli. Sungguh Allah telah memberikan pujian kepada ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ahlinya, para ulama. Allah memberikan pujian terhadap ilmu dan orang-orang yang mencari ilmu. Orang-orang yang punya ilmu. Para ulama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala uh, memberikan kepada orang-orang yang berjalan di atas jalan, ya, jalan menuntut ilmu berupa pahala. Orang yang menuntut ilmu akan pasti dapat pahala, ya, ilmu subhanahu ganjaran Of al diangkat derajatnya di dunia maupun di akhirat. Ini kita sudah paham semua ya. Tapi wamil kromilahi azza wajalla lil ulama diantara bentuk pemuliaan Allah kepada para ulama adalah al-istishhaduhu bihim ala aqdami mashudiin bihi, yaitu istishhaduhu bihim Allah menjadikan persaksian mereka terhadap sesuatu yang paling besar untuk disaksikan yaitu tentang la ilaha illallah persaksian la ilaha illallah Taib. persaksian la ilaha illallah dan Allah subhanahu wa ta'ala mengaitkan persaksian mereka dengan persaksian Allah dan persaksian malaikat disejarkan persaksian mereka persaksian Allah dan persaksian malaikat Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah Ali Imran ayat, serat, ayat 18. Shahidallahu anhu la ilaha illahu, Wal wa ulul ilmi qaiman bil -kristi. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia dan juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu qaiman bil -kristi. Jadi isi Allah Subhanahu Wa Taala mengaitkan persaksian Allah terhadap la ilaha illallah dengan persaksian para malaikat dan persaksian orang yang berilmu, ini menunjukkan kedudukan orang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala antum nggak mau dapat derajat seperti itu dipersamakan persaksiannya dikaitkan persaksiannya apa yang membuat kita nggak mau menuntut ilmu coba? makanya menuntut ilmu jangan begitu-begitu terus harus ada apa namanya, harus ada peningkatan kalau antum misalnya jualan, antum jualan. Oh, jualannya laris. Apa yang antum pikirkan? Kalau jualannya bagus, ini mana para penjual ini? Ayo muncul-muncul. Kalau misalnya jualannya bagus, apa yang antum pikirkan? Kalau jualan bagus, antum jualan. Oh, pembelinya masya Allah. antri. orang beli tiket itu. antri. coba apa yang antum pikirkan? Coba. Eh? Apa? Keuntungan? Iya, sudah dapat untung, sudah. Apa? Berhenti jadi penjual kalau nggak tahu apa yang pikirkan Ayo, apa? Ah, menolong dakwah? Bagus. Tapi biasanya penjual tidak pikir begitu. Apa kira-kira secara umum yang dipikirkan oleh para penjual pebisnis, apa? Ah, ini kalau masalah bisnis, angkat tangan semua. Ayo, apa-apa coba, apa? Hah? Ya, pebisnis betul ini. Dikembangkan. Buka cabang. Tambah modal. Gitu kan? Atau iya atau ya? Kalau kita pebisnis tuh lain kan begitu. Wah, ini bagus ini bisnis ini. Apa yang tuh mikirkan, ah, buka cabang di sana, kan gitu. Tambah karyawan, tambah kursi, perbesar ruangannya kan gitu. Tapi kenapa dalam menuntut ilmu tidak begitu? Ya? kenapa dalam menuntut ilmu tidak begitu? Oh, saya sudah bagus cara belajarku. Tingkatkan lagi. Oh, sudah bagus ini. Tingkatkan lagi. Kenapa puas dengan apa yang ada sekarang? Pikir. Kenapa bisa? Ini menunjukkan kita belum punya pandangan yang benar terhadap kemuliaan keutamaan ilmu agama. Antum sekarang bisa mengaji, misalnya ya? tingkatkan apalagi setelah mengaji, menghafal, bagus menghafalnya, tingkatkan lagi apa, ya, ba? belajar bahasa Arab, sudah selesai di Rasulullah, naik lagi kitab apa diajarkan? itu caranya, itu namanya orang punya pandangan jauh, punya prospek dia ke depan, mindsetnya bagus makanya pedagang yang mindsetnya bagus kayak begitu bagus dagangannya ditingkatkan terus berarti mindsetnya pemahaman dia tentang bisnis itu bagus gitu nah sama dengan kita menuntut ilmu harusnya berfikirnya begitu ya kan sekarang pertanyaannya adalah kenapa tidak begitu ayo ada apa denganmu ini kenapa tidak begitu ini coba kenapa bisa ah inilah pentingnya, kita mengulang-ulang terus keutamaan ilmu agama, keutamaannya diulang terus, supaya tahu bagaimana kedudukan ilmu agama bagaimana kedudukan ilmu ini baru satu tadi Allah menyamakan persaksian tentang la ilaha illallah antara persaksian Allah dengan persaksian para malaikat dan persaksian siapa? orang berilmu, karena orang berilmu itu harusnya sih, jujur persaksiannya benar karena persaksian dia di atas ilmu. Persaksian dia di atas ilmu. Nah, kemudian kalau Imam Al-Qurtubi Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah Fi ayat tentang ayat ini. Dalilun ala fadlil ilmi. Ini merupakan dalil tentang keutamaan ilmu agama. Saya selalu sebut ilmu agama ya. Kalau ilmi, ilmu agama langsung. Kadang-kadang orang mikirnya kemana-mana. Jadi kalau disebutkan ilmu Di dalam Al-Quran dan Sunnah Maka maksudnya adalah ilmu apa? Ilmu agama Kecuali ada uh, Dalil lain yang menunjukkan bahawa Yang dimaksud bukan ilmu agama Tapi hukum asal Ilmu yang dipuji oleh Allah adalah ilmu apa? Ilmu agama Jadi ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama Wa syarafil ulama' Dan kemuliaan para ulama' Menunjukkan kemuliaan para ulama' Wa fadlihim Menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Fa'inna hulaukana ahadun ashraf minal ulama. Ha? La koronahumullahu bismihi wasmi malakatih. Kama koronal ulama. Seandainya ada orang yang lebih mulia daripada para ulama maka Allah akan mengaitkan orang tersebut dengan namanya dan nama para malaikat sebagaimana Allah mengaitkannya dengan ulama. Kenapa Allah mengaitkan persaksian dia dengan malaikat dan para ulama? Karena tidak ada yang lebih utama, lebih mulia dibanding dengan para ulama berkaitan dengan mempersaksikan La ilaha illallah Karena mereka mempersaksikan La ilaha illallah dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Itulah keutamaan para ulama. Satu keutamaan. Ini saya sudah harusnya kita kejar ini. Makanya jangan stuck-stuck di sini ya. Jangan stuck di, uh, di sini. Jangan berhenti di sini. Apa yang sudah kita pahami, tingkatkan terus, tingkatkan terus. Sama anak-anak, anak-anak sekarang satu hari hafalannya berapa, berapa halaman? Satu hari berapa baris ya? Berapa baris? Ini ta semua, tafid semua rit semua, ya? Pratafit sudah menghafal? Sudah. Ya, pratafit. satu hari berapa targetnya hafalannya? Ayo, biar mereka jawab sendiri. Biar mereka bingung sendiri. Ayo, silakan. Pratafit hafalannya satu hari berapa? Sudah bisa mengaji kan? Sudah sudah menghafal? Sudah. Hafalannya berapa nak? Satu hari. Hah? Satu hari berapa? Satu halaman. Wah, bukan pratafit ini kalau satu halaman. Ya, Bapak-bapaknya saja satu baris belum tentu ya, satu halaman masya Allah. Ini bukan peratahvit ini. Jadi satu halaman. Nanti misalnya antum sudah lancar satu halaman, terbiasa naikkan lagi satu halaman, satu baris, tambah satu baris. Lancar bagus, naikkan lagi satu halaman dua baris. Itu namanya peningkatan. Jangan bisa cukup satu kondisi, naik terus naik terus begitu. Ya. Nah, ini teman-teman juga yang ikut taklim, ikut kajian, mungkin ketika dia ikut kajian pertama, dia dengar-dengar. Setelah dengar-dengar bagus, naik lagi. Tingkatkan, ada kesimpulan. Nah, gitu kan? Catat kesimpulan. Setelah itu naik lagi, kesimpulannya dihafal. Setelah itu naik lagi. Nah, begitu. Begitulah harusnya orang menuntut ilmu. Ada peningkatan terus ke atas. Kalau begini terus secara belajar, biar 30 tahun tidak akan ada hasilnya. Ya, dia gara-gara apa? Jadi, harus peningkatan terus naik, terus naik, terus bisa ya, insya Allah. Ya, jadi, oh, saya sudah biasa mengaji sambil uh, apa namanya mendengar saja. Oh, sekarang saya catat satu, catat satu. Nah, sekarang mungkin mengaji ya, cuma mendengar saja men terus mencatat. Setelah itu, meningkatkan lagi catatannya di-share, disebarkan kita ini sedang perang pemikiran perang pemikiran di media sosial kalau akun-akun dan materi-materi kebaikan tidak tersebar di media sosial maka orang-orang akan dicekoki dikasih makan dengan apa? konten-konten yang buruk maka harus bersaing di situ dan kapan kita bisa bersaing? Ketika konten kebaikan itu viral, bagaimana caranya konten kebaikan itu viral? Banyak yang menyebarkan, share, menyebarkan, ada kebaikan kita, dapat dari taklim kita catat, disebarkan sedikit demi sedikit, ah itu lama-lama akan tersebar di tengah masyarakat. Akan lama-lama akan tersebar di tengah masyarakat kita. Coba. Itu sekarang orang nggak bisa lepas dari media sosial. Makanya kalau pagi itu bukan Quran. Facebook, lihat dulu. Facebook mau tidur, Facebook ya. YouTube mau mandi, Facebook, YouTube ya. Mungkin ada yang sambil mandi, sambil Facebook. Manfaatkan momen tersebut untuk menyebarkan kebaikan. Nah, itu jadi pertamanya, mungkin talinya duduk gitu. Kemudian tingkatkan lagi, ada catatan. Kemudian catatannya di-share, jangan disimpan. Penuh bukunya, ganti lagi buku yang baru, catat lagi, penuh lagi, ganti lagi. Nabi Nabi Amal sudah banyak dijual, diambil penjual kacang goreng, dipakai untuk bungkus, rugi kita. Bertahun-tahun kita belajar buku kita cuma dipakai untuk begitu. Coba mana catatannya, coba, catatannya disebar, di-share. Antum kan banyak Ustadz yang ngisi. ya, antum catat baik-baik antum share. Faedahnya Ustadz punya satu, dua, tiga, empat, Share. Orang butuh. Orang butuh. Ibaratnya orang lapar itu butuh makanan. Antum kasih makanan dia. Kalau ngasih makanan terpancing. Nanti lama-lama dia tanya. Di mana kajiannya? Di mana Kalau di sini ada atau tidak? gitu nanti lama-lama. Setelah itu kita arahkan mereka. Oh di kabupaten ini ada Ustadz ini. Kamu datang ke sini. Di kabupaten ini ada pondok ini. Kamu datang ke sini. Begitu caranya coba kalau semua ikhwan-ikhwan yang paham sunnah, itu yang dia lakukan kan luar biasa betul ya? kan luar biasa intinya harus ada peningkatan terus, nah kemudian yang kedua, di sini disebutkan wa rafa'allahu jalla wa'ala darajatil mu'minin wal alimina darajati jahlatil mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat Orang-orang yang beriman dan berilmu di atas derajat orang-orang yang beriman, tapi tidak berilmu. Orang beriman lalu berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Akan tetapi keduanya tentu ada kebaikan. Orang beriman, kurang ilmu, baik, bagus. Orang beriman, tapi berilmu, lebih baik. Tapi kedua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya, dalam surah uh, Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Beberapa derajat. Berkata Imam ash syaukani rahimahullah, yarfa'illahu allazina amanu Allah mengangkat derajat orang yang beriman Di antara kalian Fi dunya wal akhirah. Diangkat derajatnya di dunia Diangkat derajatnya di akhirat Diangkat derajatnya di dunia Diangkat derajatnya di Akhirat Ya Taib Walladhina utul ilma darajat Wa yarfau Alladhina utul ilma Minkum darajatin Aliyatin Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu di antara kalian dengan derajat yang tinggi. Fil karomah, fid dunia, berupa kemuliaan di dunia. Wassawab fil akhirah, dan pahala di akhirat. Jadi, dia diangkat derajatnya, diberikan kemuliaan di dunia, diberikan kemuliaan berupa pahala di akhirat. Ini orang-orang yang yang berilmu. Maknanya ayat ini adalah annahu yarfa'ul ladzina amanu ala man lam yu'min Allah mengangkat derajat orang yang beriman ya, dibanding orang yang tidak beriman beberapa derajat. Beberapa derajat. Taib. Wa yarfa'ul ladzina utul ilma 'ala alladzina amanu darajat. Kemudian mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman, di atas orang yang beriman, Beriman. Famanjema abainal iman wal ilmi. Siapa yang menggabungkan antara iman dan ilmu? Rafaahullahubi imanihi darajatin, summa rafaahubi ilmihi darajatin. Siapa yang menggabungkan antara iman dan ilmu? Allah akan mengangkat derajatnya, karena keimanannya dan Allah akan mengangkat beberapa derajat lagi karena ilmunya. Jadi dia beriman, ada naik derajatnya. Dia juga berilmu, naik derajatnya. Jadi orang beriman dan berilmu, derajatnya paling tinggi derajatnya paling paling tinggi. Barakallahu fikum. Orang beriman derajatnya begini, orang berilmu di atasnya lagi. Ya, kemudian kalau dia berilmu dan beriman, lebih di atasnya lagi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka anna zalika min fadlillah wa ihsanihi minhu wa ataihi. Tidak diragukan lagi Bahawa hal tersebut merupakan Termasuk dari keutamaan Allah, kebaikan Allah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman. wallahu Demikianlah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah maha memiliki keutamaan yang agung. Jamaah kaum muslimin dan muslimah barakallahu fikum. Ini satu diantara keutamaan ilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya ilmu insyaAllah Allah akan muliakan kita. Anak-anak semua belajar baik-baik. Allah muliakan kalian dengan ilmu. Betapa bahagianya orang tua punya anak-anak yang paham dengan ilmu agama. Betapa bahagianya orang-orang tua melihat anaknya menghafal Al-Quran. Betapa bahagia orang tua melihat anaknya yang uh, soleh dan soleh. Itu sudah derajat. Disayang oleh orang tua, disayang oleh uh, keluarga kita, disayang oleh orang-orang melihat anak-anak kecil, Masya Allah. Sudah bisa jadi imam, masya Allah. Senang dengan bacaan Al-Quran yang luar biasa dari anak-anak yang suaranya masih lantang, keluar, masih indah, terdengar, kita sholat pun enak rasanya. Orang akan tanya anak siapa itu. Ternyata anaknya, dia lupa, ini punya anak. Nanti siapa itu? Ternyata anaknya. Senang bahagia kita dengan, Ya, masih umur 15 tahun, umur 17 tahun, masya Allah. Sudah jadi imam di masjid-masjid besar. Dengan suaranya yang indah Masya Allah bahagia gitu. Itu sudah derajat itu Diangkat derajatnya itu Semua orang rindu Mengharapkan supaya dia lagi jadi imam Ya ternyata dia lupa ya Bahwa setelahnya lagi Sholat duhur Tidak ada suara keluar Ya kan? pas sholat subuh. Semoga sebentar lagi jadi imam Supaya saya bisa dengar suaranya Eh dia lupa Ternyata sholat duhur Tidak sholat duhur, ada suara lagi Ala kulihal, kita berharap Agar orang-orang yang bagus suaranya Tadi jadi imam lagi Itu sudah keutamaan itu, kemuliaan Kemuliaan atau bukan Kemuliaan, orang-orang rindu dengan dia Bahagia Apa dibilang orang? Ya, bahagianya Orang tuanya yang punya anak Seperti itu Atau orang bilang begini, seandainya Anak saya seperti itu Itu menunjukkan, dia sudah punya keutamaan Kemuliaan, karena di Diiri, dicemburui ya oleh orang-orang. Ingin dia punya anak seperti itu. Inilah keutamaan ilmu. Kita masih bicara ilmu-ilmu yang masih anak-anak yang kuasa, ya. Kita sudah bahagia. Masya Ada anak-anak ditanya tentang dalil. Apa dalilnya? Kita wajib mentauikan Allah. Disebutkan Al-Quran begini, sunnah begini. Waduh, orang sudah senang fayanya oh, Masya Allah. Sudah ingin dia seperti itu. Orang-orang itu akan berpikir, kenapa dulu saya remaja tidak seperti itu? Paling tidak penyesalan itu muncul, dan dia akan belajar. Anak-anak akan menjadi motivasi dia untuk belajar. Nah itu sudah keutamaan. Ini baru keutamaan di dunia. Baru keutamaan di, di dunia. Apalagi keutamaan di akhirat lebih besar lagi dari itu. Subhanallah. Maka apa yang menghalangi kita untuk belajar? Ilmu yang luar biasa ilmu itu banyak sekali keutamanya. satu persatu akan kita sebut nanti ya ta'in akan kita sebut nanti waliktilafi <tek> tilkal manazil wad darajat fa innallaha azza wajalla nafa'at taswiyat bain ahlihi wal wal awam ya dengan berbagai macam atau perbedaan tingkatan-tingkatan dan derajat orang-orang yang berilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ya, menafikan persamaan antara orang berilmu dengan orang awam. Maksudnya Allah menafikan bahwa orang berilmu dengan orang awam itu sama. Maksudnya orang berilmu dan orang awam itu enggak sama. Awam maksudnya enggak paham ilmu. Itu enggak sama. Itu tidak apa? sama. Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad Apakah sama orang yang berilmu Dengan orang yang tidak berilmu Jawabannya apa? Tidak sama Jawabannya tidak sama ya? Jangan bilang sama saja Tidak sama Orang berilmu Tentunya lebih utama dari yang tidak berilmu Saya kasih contoh Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Orang berilmu Anggaplah anak-anak ya Kita contohkan anak-anak terus ini Supaya mereka paham bahwa ini ilmu untuk mereka Pertama, ketika dia sudah belajar tentang hadis Keutamaan solat setelah berwuduh Dia sudah belajar itu ya? Dia belajar tentang keutamaan solat tahiyatul masjid Kemudian dia belajar juga tentang keutamaan solat terwati Ya, Qobliyah misalnya Dia belajar, tiga dia belajar yang satu lagi, dia cuma belajar tentang keutamaan sunnah qobliyah. Maka dia masuk dalam masjid, dia sholat sunnah qubliyah karena sudah azan. Dia sunnah qubliyah maghrib, misalnya, atau e, apa namanya gugur. E, Tapi yang belajar tiga-tiganya tadi, dia masuk. Wah, ada keutamaan sholat berwudu, ada keutamaan sholat itu masjid. Dia langsung meniatkan tiga-tiganya. Maka dia langsung dapat pahala yang luar biasa Karena segala sesuatu tergantung dari apanya Niatnya Seorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya Itu sudah kelihatan perbedaannya Sudah kelihatan apa? Perbedaannya Orang yang belajar salat Mulai dari takbir sampai salam dia pelajari Maka ketika dia takbir yang dia bayangkan Hadisnya Nabi berbunyi begini tentang takbir Maka dia takbir sesuai dengan apa yang dia dengar dari hadis maka dia takbir dalam rangka mencontoh nabi. Kalau orang tidak belajar, dia pokoknya salat sudah. Dia dapat pahala karena dia salat, tapi dia tidak dia tidak mendapat pahala poin per poin, itu beda. Kalau orang yang belajar tentang tata cara salat, dia dapat pahala poin per poin, gerakan per gerakan dia dapat pahala. Setiap gerakan dia bayangkan saya mencontoh nabi karena hadisnya bunyinya begini. Dia Dapat pahala lagi. Dia enggak pahalanya kira-kira. Beda. Orang berilmu dengan tidak berilmu maka terus belajar perbanyak terus ilmu supaya so, pahala kita akan semakin banyak dalam sedikit amalan orang berilmu sedikit amalannya banyak pahalanya orang awam yang tidak belajar agama banyak amalannya sedikit pahalanya sebagaimana kita sampaikan tadi siang ya dimana disebutkan oleh para ulama kita ya betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar karena niatnya mengantung niatnya bagaimana dan betapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil karena niatnya oleh karena itu ilmu agama benar-benar luar biasa ilmu agama benar-benar luar biasa sekarang jangan sampai kita ketinggalan untuk memperbanyak ilmu agama itu warisan nabi itu. apa warisannya nabi ilmu agama tidak ada warisan nabi kecuali itu masa Antum tidak berusaha untuk kejar itu Mas antum tidak berusaha untuk kumpulkan itu. Ayo, sisakan sedikit saja waktu tak hafal dalil, hafal Al Quran, hafal hadis itu, sehingga nanti ketika ada orang bertanya, ya kalau Ustaz tidak ada antum yang jawab. Selama antum tahu antum jawab. ini dalil. Paham ya? Sedikit-sedikit Ada penting-penting misalnya Dalil tentang bahayanya kesyirikan Antum hafal, antum tulis Bahaya kesyirikan, tulis Tada-tada. Biasanya kan kita hape Bahaya kesyirikan hmm. Oh ini bahaya kesyirikan Jarang yang ketika dia lihat dia catat Jarang Padahal kalau dia catat lalu dia hafal Itu lebih bermanfaat Nanti kalau orang-orang tanya Dia menjawab Dia beritahu orang, ini dalil Nah ini juga akan membuat orang tertarik Dan bertanya, di mana kamu mengaji? Di mana kamu menuntut ilmu? Di mana kamu pergi taklim Dia akan bertanya Ini muridnya saja begini Bagaimana gurunya? Padahal gurunya juga biasa-biasa begini <tuk> Ya? <tuk> Cuma lihat muridnya Masya Allah, muridnya ternyata lebih semangat Coba lakukan itu Jangan lewat Kalian tahu penuntut ilmu itu apa? Penuntut ilmu artinya Orang yang cari ilmu Kalau orang cari ilmu, apa yang dia lakukan? Eh? Kalau dia dapat itu ilmu, dia ambil Tidak dia buang lagi Karena dia memang cari ilmu Makanya Beda itu nelayan Beda itu pemancing kalau pemancing dapat ikan, dia lepas lagi. Karena hobi. Cuma hobi saja. Tapi kalau orang lain, tidak mungkin dia lepas. Jangankan ikan besar, ikan kecil saya diambil. Karena memang dia pencari ikan. Ikannya diambil, dia jual. Nah, sekarang pertanyaannya adalah antum penuntut ilmu atau bukan? Atau sekedar hobi? Hobi, menuntut ilmu. Oh, aja hobi. Kalau kita penuntut ilmu, dapat ilmu, ikan. Gimana caranya dicatat? Oh, bila ilmu, bila kitabah kata Imam Syafi'i. Walau alau jidar ikatlah ilmu itu dengan cara dicatat. Walaupun kalian harus mencatatnya di tembok, gitu. Itu kalau tidak ada kertas ya, itu kalau tidak ada kertas. Walaupun harus mencatatnya di tembok, itulah ilmu namanya. Ayo sekarang perbaiki cara kita belajar, coba. Kalau ini yang melakukan, lakukan, malah, tidaklah, insyaAllah. Satu tahun, setengah tahun akan kelihatan. Perbedaan orang-orang yang belajar di majlis-majlis ilmu yang diajarkan sunnah. Kalau cara orang belajarnya benar. Ustaz, saya sudah tua ini, tidak bisa menghafal. InsyaAllah masih bisa. Ini e, kan, walaupun setumpul apapun pisau, kalau diasah terus akan tajam nanti dia. Bisa, insyaAllah. Ada kisah orang umur 60 tahun. Dia baru mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, dia hafal 30 juz ada kisah, banyak kisah-kisah begitu banyak sekali ada ibu-ibu yang sibuk sekali di rumah ya, dia ceritakan kenapa dia hafal Al-Quran 30 juz ya, dia menghafalnya setelah anaknya tidur semua tidur anaknya semua, malam hari baru dia menghafal, dia bisa lolos sampai 30 juz kalau ada usaha insyaAllah orang-orang yang bersungguh sungguh menuju kepada kami kami akan tunjukkan jalan jalannya karena derajatnya luar biasa orang punya ilmu itu. Ya, sekarang persoalannya pertanyaan ditujukan kepada kita, kita berilmu atau tidak? Kalau kita berilmu, ketika ditanya kita tahu. Tapi ketika kita bilang tidak tahu, dia gusengi tidak tahu kan? Nah, berarti apa? Hah? dia belum menjadi seorang penuntut ilmu dan dia belum punya ilmu. Ilmu itu ketika ditanya dia bisa jawab, itu namanya dia berilmu. Dan harusnya antum seperti itu. Dan itu bisa, bukan tidak bisa, bisa. Sekarang sisa gimana usaha antum untuk belajar agama? Insyaallah ya kita perbaiki semua cat Kita perbaiki dari nol. Ya, sama kalau kita beli bensin dari nol Pak ya. Kita juga dari nol. Kita perbaiki dari nol. Bisa. Anggaplah kita baru mulai belajar. Nah, kita atur bagaimana strategi belajar yang benar. Ya, kita atur bagaimana strategi belajar yang benar. Siap, Insyaallah. Siap juga, Insyaallah. Ya. Nah, perbaiki cara belajar. Mudah-mudahan dari sini ada satu dua orang yang mengamalkan ini dan kemudian dia, Insyaallah akan kelihatan ilmunya. Ya, barak. Paling tidak kita bisa khutbah Jum'at. Paling tidak. Masjid-masjid yang butuh khotib, kita bisa sediakan. Karena ikhwan-ikhwan uh, kita itu belajar dengan baik. Biasanya kalau di masjid itu, kalau khotibnya gak datang, dia lihat mana jenggotnya paling panjang. Oh, sana jenggotnya paling Itu ustaz di masjid itu. Biar kita duduk di sudut, kita tangi kita. Kita khotba di, ah gitu. Karena khotibnya tidak datang. Banjirki. Jujurnya. Itu orang awam itu, mikirnya. Seperti itu. Makanya kita harus selalu siap. Harus selalu siap. Ya, paling tidak setiap Jumat kita bawa, siap-siap sudah bawa teks ini. Nanti sebentar saya disuruh naik-naik. Tapi bagusnya kita enggak teks, kita sudah hafal, insya Allah. Itu bisa. Makanya, tingkatkan terus metode kita, cara kita belajar agama. Tingkatkan terus. Ya? Baik. Jelas ini insya Allah? Ya. Kemudian disebutkan, وأن المنزلة ya. disebutkan di sini kata Abdullah bin Abbas ya ini tentang kaitan dengan kedudukan para ulama kedudukan mereka kedudukan mereka yang tinggi. Ya. Kata Abdullah bin Abbas, para ulama itu memiliki derajat di atas orang-orang yang berilmu, maksudnya orang-orang berilmu memiliki derajat di atas orang-orang yang beriman dengan derajat bisa sab'i mi'ati darajat. Ya, 700 derajat. Jadi 700 tingkat. Ma bainad darajatain masiratun khamsi mi'ati am. Dan di antara satu derajat dengan derajat yang berikutnya itu perjalanan lima ratus tahun. Orang berilmu, kemudian orang beriman. Berapa derajat kata Abdullah bin Abbas jaraknya? Ayo, berapa derajat kata Abdullah bin Abbas tadi? Tujuh apa? Tujuh derajat. 700 derajat. Setiap satu derajat berapa? 500 tahun perjalanan jaraknya kita kali nih 500 dikali 700 eh kita kali sekarang saya tunggu sampai tiga ya ayo berapa? 300 30 berapa sih? iya yang, yang keras ,000. 350 ribu iya 350.000 ya ada 35 di situ ya 350.000. Kenapa ketawa, kita? Wakil. Ya, 350.000. 350.000, bukan bukan sedikit ini. 350.000, bukan 1.000, bukan 3.000, bukan 35.000, bukan 100.000. Tapi 350 ribu tahun perjalanan. Baru orang yang beriman tadi bisa menyusul orang yang berilmu. Kau sekali. Derajatnya. Coba, apalagi yang membuat kita tidak mau belajar agama. Apalagi yang membuat kita tidak mengatur strategi kita di dalam belajar agama. Apalagi yang membuat kita tidak terus menambah ilmu agama. Ayo tambah terus. Tambah terus. Anak-anak juga gitu Semangat ya? Insya Allah Coba ya lihat anak-anak. 350 ribu tahun. Jaraknya. Jadi kalau misalnya orang yang beriman, mau menyusul orang yang berilmu, dengan syarat orang berilmunya juga beriman ya, dia mau menyusul dia, membutuhkan waktu berapa lama tadi? 350 ribu tahun. Kita saja yang 100 tahun sudah lama sekali kita rasa. Ya, mau mungkin cepat meninggal 100 tahun lama sekali ini Aduh, capek maini hidup Ya kan? 100 tahun ini Ini 350 ribu tahun Baru bisa sampai ke derajat orang berilmu Pertanyaan Tinggi tidak derajat orang berilmu? Tinggi sekali Dan apakah semua orang bisa mencapai Derajat orang berilmu? Bisa, kesempatan semua sama Perbedaannya adalah pada Masalah keyakinan, semangat dan optimisme untuk sampai ke derajat itu semuanya bisa semuanya, semuanya bisa para maafiq jelas ya, si satu kapan mau mulai, sekarang mau mulai atau besok mau mulai karena yang, yang dulu biarlah yang lalu biarlah berlalu kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru ya, sekarang yang dipikir adalah yang hari ini Kapan mau mulai mengatur strategi belajar? Hari ini, atau besok, atau lusa atau menunggu kita sudah meninggal baru mau mengatur? Kembali kepada kita semua. Kembali kepada kita semua. Kesibukan kita bisa diatur, insyaAllah. Sesibuk apapun kita bisa diatur. Sisa bagaimana konsisten dengan apa yang sudah kita atur tadi. Barakallahu fikum. Luar biasa tidak ini? Luar biasa. Ini dari ucapan Abdullah. Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas dan ini disebutkan di dalam kitab uh, apa, kitab Al-Ihya ya? halaman 1 atau juz pertama halaman 15 kemudian disebutkan waqabda majalla wa'ala al ilma qabla al-amali dan Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan ilmu sebelum beramal, dan ini salah satu prinsip dari prinsip Ahlu Sunnah wal-jama'ah, berilmu dulu baru beramal Jangan kita beramal tanpa ilmu Semua yang kita amalkan harus berdasarkan ilmu Jangan sembarang kita masuk ke dalam sebuah amalan Tanpa kita ilmu dulu itu amalan Dipelajari dulu Dipelajari dulu Nah kita gak usah jauh-jauh e, Misalnya antum e, Apa namanya Masalah tauhid, masalah kesyirikan Baca buku, dihafal Anggaplah ya kita ambil satu buku Misalnya kitab Al-Uslus Al kita ambil buku itu. disitu kan banyak dalil. Dalil tentang ini, dalil tentang ini, ini antum hafal. Satu-satu saja, satu-satu. Itu dibutuhkan nanti. Ya, atau misalnya kitab Kitabut Tauhid, dihafal satu-satu. nggak harus selesai kalau nggak sempat kita selesai nggak apa-apa. Yang penting ada ada usaha. Ada usaha untuk menghafalnya. Ada disampaikan oleh guru-guru kita di majelis taklim, catat. Dicatat kemudian nanti dihafal. Kalau misalnya Ustadz baca delilnya cepat Catat saja Sebagiannya, nanti sisanya Dicari, tanya sama Google Masak kalah sama Google? Ya, dia non muslim Tapi kayaknya dia tahu semua Ayo, jangan kalah Harus lebih semangat lagi Barakallahu fikum ya? Seperti itu Jadi uh, Allah subhanahu wa ta'ala Mendahulukan ilmu Sebelum beramal. Li anil ilmah buat dalil alladiah di ilal murad. Karena ilmu itu adalah petunjuk yang akan menunjukkan kepada tujuan. Jadi ilmu yang mengantarkan orang kepada amalan. Jangan beramal dulu baru cari dalilnya, sebagaimana dilakukan sebagian orang. Sudah beramal baru dicari dalilnya. Eh kenapa kamu begini? Eh saya cari dulu dalilnya. Eh keliru, ini keliru, salah ini. Dan betapa orang banyak seperti itu modelnya. Jadi caranya berilmu dulu. Setelah dipelajari diamalkan apa yang dipelajari tadi. Diamalkan apa yang dipelajari tadi. Jadi ilmu itu mengantarkan kepada tujuan beramal. Allah berfirman faalam annahu ilaha illallah. Ketahuilah maksudnya belajarlah. Ya belajarlah bahwa tidak ada yang diperhati di ibadah kecuali Allah wastagfirli dzambik dan kemudian beristighfarlah. Istighfar ini amalan. Amalan Ya, amalan nisan ya kita taib wali e, walil mu'minin dan beristighfarlah untuk dosamu dan mintalah ampun untuk dosa orang-orang yang beriman nah seperti itu orang-orang yang beramal mereka awali amalannya dengan dengan ilmu dengan dengan ilmu taib Kemudian Waru ya An Zaid bin Aslam diriwayatkan dari Zaid bin Aslam radhiyallahu an fi tafsiri qauli ta'ala ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala narfa'u darajatin man kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki kata Allah maka kata Zaid bin Aslam kata beliau qaul bil ilmi maksudnya kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki Penafsiran Zaid bin Aslam kata beliau diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu. Dengan ilmu agama. Ayo tingkatkan derajat kita. Perbanyak ilmu agama, perbanyak hadir di majlis ilmu, perbanyak baca buku, perbanyak catatan-catatan kita, perbanyak hafalan, perbanyak amalan-amalan dari ilmu tadi. Perbanyak, perbanyak, perbanyak sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Jangan pernah berhenti. Ketika Imam Ahmad rahimahullah terlihat banyak tinta di baju beliau, maka ada murid beliau yang bertanya kepada beliau, "Sampai kapan Anda selalu bergelut dengan tinta, menulis tinta? Sampai kapan bergelut dengan pulpen dengan tinta?" Maka beliau mengatakan, "Ma'al makbarah ilal maqbarah." Bersama dengan tinta sampai ke liang lahat sampai ke kubur. Artinya belajar jangan pernah berhenti sampai nafas ini berhenti. Selama bisa masih keluar nafas, selama itu belajar. Selama itu belajar. Bahkan ada sebagian ulama dia sudah mau meninggal. Dia sudah mau meninggal. Dia masih sempat mengajarkan hadis dengan sanatnya. Sebutkan sanatnya ini, ini, ini, ini tentang uh, mangkana akhiru kalamih la ilaha illallah barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah belum sempat selesai, dia meninggal jadi la ilaha illallah itu ucapan terakhir dia lanjutannya, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dia masuk ke dalam surga sampai segitunya ulama belajar dan mengajar luar biasa perhatian mereka kepada ilmu itulah yang membuat umat terdahulu Diangkat derajatnya oleh Allah, itu yang membuat umat terdahulu disegani. Itu yang membuat umat terdahulu kaum Muslimin orang-orang yang punya karakter, punya karakter, karena perhatian mereka kepada ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk punya perhatian seperti itu, ya terhadap ilmu agama. Jadi. Disebutkan dalam ayat ini kami mengangkat derajat orang yang kami kehendaki maksudnya mengangkat derajatnya dengan ilmu agama. Lian Allah lahm yamur Nabiyyuh saw bertolbil azdhiadi minshayin illa min al ilmi. Karena Allah subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan sesuatu kecuali tambahan ilmu Wakul rabbi zidni ilma. katakan wahai muhammad ya robku tambahkan kepadaku ilmu agama itu, tidak pernah nabi disuruh minta apa, minta apa, tidak disuruh dia minta tambahan ilmu agama, disuruh minta tambahan ilmu apa? ilmu agama ya, ilmu agama wfi dalam itu Allah azza wajalla muhatiban nabiya muhatiban nabiya Muhammad salallahu alaihi wasallam, taib, wa kurabizidni ilm. Oleh karena itu Allah subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wasallam wahai Muhammad katakan ya Robku tambahkan kepadaku ilmu agama. Itu yang membuat Nabi bahagia bahagia karena dekat dengan ilmu agama. Karena dekat dengan ilmu agama. Ya. Baik. Wa kana nabiyuna eh sallallahu alaihi wasallam dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda mubayyanan makanatal ulama dalam rangka menjelaskan kedudukan para ulama. Kata beliau, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. وَمَعْلُومٌ <الرُّدْبَة> Jadi, kata, kata penulisnya, perkara yang dimaklumi bahwa tidak ada kedudukan lebih tinggi daripada kedudukan kenabian. Dan tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan pewaris dari Kedudukan tersebut Kedudukan paling tinggi, kedudukan Nabi Tidak ada di atas si Nabi Kecuali pengakuan Para wali Yang merasa kedudukannya di atas Nabi Muhammad Di atas Nabi ya Sebagian para wali yang e, Apa namanya, nyeleneh Yang menyimpang Oleh karena itu, barakallahu fikum Ya, maka Kedudukan paling tinggi adalah kedudukan Apa? Kedudukan apa? Nabi, kedudukan Nabi itu paling tinggi Kedudukan Nabi Nah, tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dibanding dengan kemuliaan Orang yang mewarisi Kedudukan tersebut Apa yang diwarisi? Bukan jawatannya Sebagai Nabi Bukan tugasnya sebagai Nabi Tapi tugas menyampaikan ilmu kepada umat Dan mewarisi ilmu dari para Nabi jadi ilmu itu warisannya Nabi Ilmu itu warisannya Nabi Coba, pikir baik-baik coba Ini warisannya Nabi Kenapa saya tidak kejar coba. Warisannya Rasulullah Orang yang kita cintai Orang yang kita ingin nanti di surga dekat dengan beliau Orang yang selalu kita doakan Dengan salawat kita ketika kita mendengar namanya Wasallam Orang yang paling kita bela ketika dia dilecehkan Ketika dia dihina Orang yang paling kita bela ketika sunnahnya diterlontarkan, kemudian orang ini mewariskan ilmu dan kita tidak ada perhatian kepada warisannya. Coba, apa kita mau bilang? Kalau kita ditanya tentang ilmu yang sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dulu wajar misalnya orang misalnya tidak mengamalkan hadis, ya? Itu pun, mereka tidak menganggap, menganggap kewajaran tersebut. Mereka melakukan perjalanan jauh untuk mencari hadis. Nah, sekarang hadis gampang sekali kita dapat. Ada di genggaman kita, di mana Hah? di Facebook, di mana di HP kita tinggal ketik hadis. Hadis apa kita mau cari? Ada semua di situ gampang saja. dulu orang mau cari hadis harus melakukan perjalanan ada yang satu bulan cuma mencocokkan hadis Dia sudah hafal hadis dia mau cocokkan yang benar atau tidak dia melakukan perjalanan satu bulan buat perjalanannya bukan naik pesawat perjalanan dengan menghadapi panas terik dan terik matahari ya dengan hujan di padang pasir mereka berjalan seperti Jabir bin Abdullah seorang sahabat melakukan perjalanan satu bulan untuk menemui sahabat yang lain yang bernama Abdullah Ibn Unais. Coba perhatikan. Susahnya dapat hadis satu. Ini sekedar dia mau cocokkan. Benar tidak ini hadisnya. Sekedar dia mau cocokkan. Itu melakukan perjalanan satu bulan. Kita Masya Allah. Sekarang, apa jawaban antum nanti? Barakallahu fiikum? Apa jawaban antumnya? Ketika Allah bertanya... Tentang sikap kita terhadap warisan Nabi bilang apa? Kita? Bagaimana perhatian kita dengan warisan Nabi Tersiq? Makanya masih ada kesempatan teman-teman semua Barakallahu fikum Anak-anakku semua ya Semangat tetap belajar ya Nanti kalian insya Allah menggantikan usat-usat kita ya, Kalian belajar Mengajarkan di kampung kalian ya, Pulang ke kampung masing-masing Mengajarkan kebaikan Saling tidak buka alaqah juga ta'fid misalnya. Mengajarkan Al-Quran. Menjelaskan maknanya kepada mereka. Barakallahu fikum. Ya, inilah beberapa keutamaan ilmu yang luar biasa. ya Jadi ini merupakan kedudukan yang utama. Kemuliaan yang utama. Ketika seorang bisa menjelaskan atau mewarisi. Apa yang diwariskan oleh Nabi SAW. Wa ala alihi wa sallam. Masih banyak lagi perkara-perkara penting Yang akan kita bahas insyaAllah Di buku ini Buku ini nanti akan sedikit memberikan kepada kita semangat Di dalam uh, belajar Di dalam belajar Maka siapa yang ingin belajar Dan terus menuntut ilmu Ya, ingin diberikan semangat Maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk membahas buku ini Sampai selesai buku ini dibahas insyaAllah Nah Kemudian ini ada pertanyaan ya sebelum kita tutup. Bismillah mohon sarannya Ustadz bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita? Apa yang harus dilakukan jika ingin mengajak teman-teman kami ke jalan dakwah ini atau mengikuti dakwah ini? Tetapi mereka teman-teman kami ini tergabung atau ikut dalam ormas Islam. Ya dimanapun dia masih bisa kita ajak, ya. Nggak harus dia misalnya ikut ormas, kita ikut juga ormas. enggak, enggak harus. Kita bisa ngajak, kumpulkan dalam satu uh, grup misalnya, ya teman-teman uh, dulu -teman misalnya kan, bikin grup whatsapp Kumpul semua teman-teman. Kita dakwah di situ aja mereka. Atau kita wa dia. Atau kita kasih faedah-faedah kepada dia. Faedah-faedah kebaikan. ya Kita kasih faedah-faedah dari ustaz-ustaz kita. Makanya saya bilang, catatan-catatan antum itu penting. Enak kalau misalnya faedah yang kita yang kita sebarkan dari catatan kita sendiri dari usaha kita sendiri itu masya Allah ya kita berusaha dapat catatannya dapat ilmunya kita catat itu yang kita share itu lebih bagus kalau misalnya mau lebih detail lagi kita lihat lagi kita cek lagi di apa namanya di internet misalnya kita cek lagi ini kira-kira siapa yang ucapkan ini kira-kira di mana bukunya kita cek lagi ya setelah dicek yakin Asalnya kalimat tersebut dari ulama ini, bukunya ada di sini, catat baik-baik. Nah, itu baru di-share. Kita puas karena kita dapat sendiri lalu kita share. Daripada kita cuma men-share anunya orang, ya, bisa benar bisa salah. Lebih baik kita share sendiri. Kita benarkan, kita cocokkan, kita tanyakan ke ustaz-ustaz ada tadi saya dapat faedah begini, saya cari di sini saya dapat begini, ini betul atau tidak ustaz? Amin. Salah ustaz bilang oh iya, betul. Langsung di-share luar biasa. Nah, itulah cara kita memanggil teman-teman kita. Ya, supaya mereka kemudian mengikuti jalan yang dijalani oleh salafus saleh, orang-orang yang telah mendahului kita di dalam di dalam kebaikan. Baik, insyaallah sampai di sini pembahasan kita dan tentunya saya mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada pengurus pondok, ya. Dan semua yang telah membantu sehingga kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya. Jazakumullahu khairun kathira pada yang hadir, ikhwan maupun akhwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga antum semua. Dan juga saya mengucapkan kebanggaan kepada anak-anakku semua yang sedang belajar di pondok ini. Baik ikhwan maupun akhwat Semoga ilmu yang kalian dapatkan Bermanfaat dan bisa uh, Memberikan kebaikan di tengah Masyarakat kita, amin ya rabbal alamin Dan tentunya itu akan menjadi Tambahan pahala untuk guru-guru kita Barakallahu fikum Demikian, kita tutup dengan doa kafar Untuk majlis, subhanakallahum Bihamdiq, syadu an la ilaha illa Anta astaghfiruka wa atumu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sallam Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh